Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti Kejora. Baiklah para untuk kabar terbaru di malam hari ini alhamdulillah telah mendapatkan Cidukan Vitamin Less Lar dan kuasa hukumnya sudah berada di Polres Metro Jakarta Selatan dan tentunya attitude dari Lesti Kejora selalu bikin kita salpok dan kagum. Lesti kejorat cium tangan dengan Bapak Hot masih Tompul Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga kebahagiaan yang kita dapatkan Kembali rukunnya Lesti dan Rizky billar. Ini detik-detik persahabatan ya Rizky Bilar bisikin manja bunda Lesti dan cium kepala Perhatikan persahabat ya oh, Masya Allah banget ya pokoknya kebahagiaan yang kembali kita dapatkan dari pasangan Lesti dan Rizky pilar Mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan dengan baik Dan tentunya persahabat, jadi kolom komentar banyak sekali dan tentunya tanggapan yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Megan Erickson 1 mengatakan Papa B digandeng Pak Hotman, Bunda L digandeng Pak Sandi Ah seneng banget lihatnya Masya Allah Kuasa hukum yang luar biasa Mudah-mudahan tentunya selalu memberikan Tentunya kebahagiaan untuk kita semua sebagai fans yang Leslaw Berikutnya juga persahabat ya Cidukan Tentunya udah Lesti didampingi juga oleh Kak Sania Ini besti yang sangat luar biasa Persahabat ya Kak Sania selalu mensupport dengan tulus saat Bunda Lesti Kejora senang Saat Bunda Lesti terkena masalah Kak Sania selalu mensoport Dan selalu mendukung untuk Lesti Kejora Disimak juga di kalimat caption yang Dituliskan Masya Allah The real bestie Kak Sania sayang banget sama kalian Masya Allah Banget atas persahabatan kalian Semoga permasalahannya cepat selesai Amin ya Rabbal Alamin Luar biasa Sahabat sejati itu selalu ada di dalam suka dan duka Ini terdapat dari diri kasania ya Masya Allah Suka dan duka selalu mensupport dan selalu mendukung Bunda Lus Dan tangannya Bunda Lus aja sampai digandeng itu bersahabat ya Luar biasa Masya Allah Pemandangan yang sangat indah malam hari ini Kemudian juga bersahabat dia ada potret dari kuasa hukum Lesti dan Bilar sama-sama Mereka berfoto Luar biasa banget ya Lawyer Leslar gak ada obat kata Bu tuh. Nganu demben Cinta damai Masya Allah Hanya kasus Leslar lawernya jadi bestie Bangga ada foto barang Momen langka ini boy sejarah banget Dalam perlawyeran WKWK Masya Allah luar biasa banget ya Pokoknya kebahagiaan malam hari ini Luar biasa kita dapatkan